Halo, selamat datang kembali guys di channel saya. Salam sehat. Kali ini kita akan membahas bagaimana teknik cara mengatasi nyeri secara sederhana. Oke, cekidot. Sebelum kita membahas bagaimana cara mencegah nyeri atau mengatasi nyeri, kita perlu ketahui dulu nyeri itu ada dua klasifikasi yang pertama nyeri akut nyeri akut itu adalah nyeri yang terjadi segera setelah saat ada benturan ada, atau trauma yang kedua adalah nyeri kronik nyeri kronik ini adalah nyeri konstan atau intermitannya yang menetap, yang berlangsung lama yang terjadi beberapa bulan atau sekitar enam bulan lebih oke, okay. Ayo, cara mengatasi nyeri secara sederhana ada dua. Yang pertama itu secara di distraksi dan secara relaksasi. Oke. Okay. Yang pertama, distraksi. Distraksi itu yaitu pengalihan terhadap hal-hal lain sehingga lupa terhadap nyeri yang dirasakan. Seperti membayangkan hal-hal yang indah, membaca buku, atau koran yang disukai, atau mendengarkan musik, mendengar, menonton TV, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ada beberapa cara, atau beberapa teknik itu dengan menarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan, dan rasakan. Terus nafas beberapa kali dengan irama normal selanjutnya ulangi nafas dalam dengan konsentrasi pikiran pada lengan perut punggung dan kelompok lain setelah rileks bernafaslah dengan pelan oke okay. demikian cara untuk mengatasi nyeri secara sederhana semoga bermanfaat bye